Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Faiz, berumur 15 tahun, berbakat meniru bunyi kereta sebijak. Oke, dari channel Baby Chauf TV guys. Dan langsung saja kita play videonya. Let's go. Okey, assalamualaikum. Welcome to my channel, okay. Baby Joe. Uh, sebelum tu saya nak bagi umur dia baru 15 tahun. Okey, 15 tahun. Sebaya. Sebaya. <laughs> Okey, ada Faiz, ada Faiz kita. Okey, sekarang ni dia nak buat team tau, dia nak buat team. Dia akan bunyikan sesuatu, anda kena tackle. Ah, uh, bunyi kereta lah, bunyi kereta lah, anda kena tackle. Kereta apa benda tu? Okey. Betul, anak kepada Pak hadiah Ah, uh, tu dia. This thing, this thing, okay. Ini kena dua dua dua telinga kita dengar. Oh, ini macam Ferrari lah, Ferrari lah. Eh, bukan. Siapa yang menang betul dapat hadiah tau. Mas teng. Mas teng. Oh, Mas teng. Bapa dia bagi hadiah dekat abang. Ha, okey, ada lagi, ada lagi. Bukan satu. Kita ada banyak, ada sepuluh Jadi ada sembilan lagi percubaan untuk anda untuk mendapatkan. hadiah Okey. Okey, yang kedua, yang kedua. Apa ni? Eh? Oi, apa tu? Ah. Ah, kita pergi ke apa? Biar RM ni kau tidak tahu saya tak tahu. Okey apa lagi saya kena tanya <tuk> lagi? Ada hadi, hadiah tak anda okey ada hadiah tak ada. mesti betul baik. Ah buka buka bukan. Siapa nak sama nak jawab? Ha? Kita. Lima subuh. Lima kan? Bukan bukan. 50. Ha? 20. Bagi sekali lagi bagi sekali lagi. Sesa Betul. Supra betul? Ah, Supra. Supra. Eh. Hey. Okey kita bagi yang ketiga. Kita bagi yang ketiga. Siapa dapat nama Seru ayat. ya. Ah dengar tu. Ni pada adik apa ni? Hmm. Eh ya, memang fasih betul lah bahasa kereta ni. Ducati tu. Ducati tu. Ferrari. Bukan, bukan. Bukan Ferrari, bukan. Apa eh? DTI. Bukan. Siapa lagi siapa lagi sini? Tak ada sini. Ai tak faham kalau bunyi-bunyi bunyi-bunyi kereta tu. Detek turbo. Detek turbo. Detek Betul. betul Betul. Eh dia cakap betul-betul eh -betul, dan macam uh, suara suara kereta betul-betul betul. -betul, -betul. <laughs> ah, ada lagi hadiah untuk anda okey sebab kereta banyak. Dia belum keluar lagi dekat okay. lagi. Okey. Kita bagi lagi, kita bagi lagi untuk anda semua telah menonton eh dengan betul, betul eh. Dengar, betul -betul, eh? <laughs> kita ke? Ini bukit kereta apa eh? Eh bukan kereta ni. Okey, kita sambung lagi dengan kereta seterusnya untuk anda. Okey, come on. Hey, eh, apa guys? Ada <tik> macam membalap <tik> tu <tik> F1. Apa? Oh, Anne kalau apa ya? Apa tadi Jem? Okey, hujung saya tu hujung saya tu. Ah tu. Sudu-sudu <laughs> -ru, tu. Okey, sebelum kita nak lagi hadiah lagi. Ah. Ha, kita ada lagi hadiah tuan dah. So, anda kena teka kita apa? Kita apa itu je Kalau saya saya tak pandai nak kita mula dia mana. Lei Saya Susah <laughs> mana bagi benda tu? Okey, kita lagi serelah deni. Terus ke? Abu Jin bukan. Abu Jin. Oh iya. G G R. Atrik. Betul betul betul. Eh. Camtu eh bunyi dia. Jaga jaga jaga jaga jaga jaga. Hehehehehehe. Gimana sih? Susah. Eh, susah tau. Kau ingat mudah eh, Susah. Lama sini bukan. Lagi siapa-siapa tak ada. Kat sini tak ada lah. 3 Jadi anak. 8 3. Betul betul. Eh. Betul ah. Bandailah benda tu. Mengerti bunyilah, itu bunyi. Faham bunyi dia. Hui yo bagi. Ini nak bagi bunyi okay. yang seterusnya. Ada lagi hati-hati anda. Okey. Okay. Ah, buah Iya, Adik Faiz ni bestlah. Harley Davidson. <laughs> Mana ada kereta Davidson? Cepatlah Jacko, Jacko. Oh, betul. Okey, kita nak bunyinya seterusnya. Ada banyak lagi bunyi eh. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Okey, Faiz, teruskan. Eh, ada macam tu. Uuh. Uuh. Uuh. Beza bunyi kan macam. Ai dah paham. Okey, anda meneka bunyi apa ni? Beza ya? dari awal sampai sekarang mustek. beza. Tadi masih hmm. tak. Gitul gitul je gitu. Masak. sini la betul ke salah apa jini saya yang jawab tadi tu buat buli memang tak biar lagi apa apa nama oh lama jini betul oi ada lagi kah faiz ada okay. satu, lagi okay. guys. Kita dengar okay. ni. Kereta apa okay. eh? Teruskan. Guys, dah macam betul dah. Betul betul <laughs> Eh kau apa nak <pernah> dianggah? <laughs> eh dia bagi apa <laughs> tu duit Kita ya, nak Fais Mainkan balik Tadi tadi populasi dia lagi Kita nak bagitahu Fais yang viral baru-baru ini Dengan asis suara-suara ya. Bunuh okay. merita dia Dia tengah viral sekarang ni Umur baru 15 tahun eh Oh, oh last time So, banyak lagi, pandang lagi perjalanan dia. Hari-hari ni record interview oleh a la <laughs> la <laughs> la. Boleh uh budi-budi ni apa yang kau boleh buat? Tahu, budi kudel. Budi kudel. Kedekuk kedekuk kedekuk kedekuk. Kedekuk kedekuk. Kedekuk beri kata buduk. Ah. Budi kudel apa nak? Tak boleh buat. Okey, Faiz. Boleh buat a satu kombinasi, kombinasi suara-suara budi-budi yang masih boleh buatlah. Terima kasih. Ah. Ok, dari awal Ambil akhir lah tadi Ok Aha Okey ni uh bunyi -huh. daripada VTAC Dengar je Dengar je daripada VTAC Dengar je Oi bunyi dia padulah mantap betul Ni jadi guys suara dia tu. Ah. Uh. Mas stay. Ada batuk dia sikit ah. Ya? Pop, pop pop pop pop macam tu. Habis. <laughs> okey, okey dah habis okay, dah. Okey dah habis dah. Okey, abang kepada anda semua. Okey, eh, selesai. Good boys. Okey, pada semua. Cuba Terbaiklah adik ni. Mantap. Dah saya selau okey. Ah, dia dah, dah okay? diinterview di di dan kita ada satu lagi persembahan lagi. Kejap lagi kita bawa sebab sekarang ni kita rasa dia belum tiba lagi kan. Ah belum tiba lagi. Okey, apa-apa terima kasih kepada Defain ke uh, abang kita. Terima kasih bang. Terima kasih. Ke mana kan? dekat mana bang? Ah uh, dengan Salam Master di Lembaga. Memang abang kita kat mana? Kita kalau-kalau enggak. Salam Master Damansara. Oh Damansara. Uh, Jual apa? Gari kepala ikan, asam tempoya, uh, ikan bakar Portugis. Okey, siapa yang nak makan kari kepala ikan, aa, asam pemboyak Apa tadi, ikan masak Portugis? Oh iya, bersedap tu Apa pun ikan makan Portugis Kita aa, dah boleh datang ke Salimaster dan jumpun kepada aa, hmm. bintang abang ni, okay? Aa, ni anak dia Lepas semua berbakan Okey, apa pun terima kasih kepada abang dan juga adik Faiz kita Terima kasih sudah meluangkan masa Okay Okay ya dah selesai videonya So itulah tadi Adi Faiz 15 tahun Dah punya bakat yang super super keren sekali guys Sebab kenapa tak semua orang pandai melirukan uh, bunyi daripada kereta tau Saya pun tak tahulah tadi <muluh> Mirip apa tu <laughs> Okay so macam mana komen kawan-kawan Budak ni tengah viral di kawan Malaysia Sebab dia memang best tau Ah kan ha, banyak sangat kereta-kereta uh, yang dia tiru tadi Dan saya pun tak tahulah kereta apa saja Ada Ferrari, ada Mustang, ada BMW apa tadi Saya tak faham jugalah Sebab saya memang tak tahulah bunyi kereta Tapi saya dengar tadi memang best tau ha, Terima kasih dah tengok video ini Sukses selalu buat di Faiz kan Tetap belajar, semangat belajar Menambah lagi suara-suara kereta okay? Jangan lupa untuk senantiasa Like, share, komen dan subscribe video saya Dan terima kasih Dan ini kembaran saya apa bagaimana sih? <laughs> Saya buat macam ni guys Oke okay, biar apa ya Mungkin uh, satu video dua video lah <laughs> Macam mana menurut kawan-kawan Kalau videonya dua macam ni So Terima kasih udah tengok video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh